Tapi saya tidak setuju Pak. Ketika Gaping tadi menyatakan bahwa yang akan diurus ini hanya petani yang bermitra atau petani plasma, sementara 90% yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara ini adalah petani swadaya. Oh, ini kesempatan berada bagi saya Pak nunggu dari jam 2. Begitu dapat link saya ingin bicara masalah ini Pak. Benar kata Pak apa, apa Pak Gula. mungkin ribuan jutaan petani sawit itu sudah ke asosiasi termasuk juga ke Bupati Bengkulu Utara Pak akan terjadi disparitas yang sangat tinggi. Nah. Kalau dulu yang megang kuota ekspor itu ada di Malaysia, saya khawatir pak, nanti CPO Indonesia ini menjadi perangkunya Malaysia lagi hmm. karena harga kita murah. Di Malaysia itu bisa dirapikan di melalui Pak Luhut, menteri tripes minta dirapikan juga semua investor kelapa sawit atau PMA maupun PBSN agar bisa seperti Malaysia pak, sehingga harga bisa lebih stabil. Terima kasih Pak Luhut. Semarang Pak Bilang, Sebenang, ya, jadi ya. Ah. kita mau tertib di situ e, Nanti kita mulai lakukan, itu memang uh, sudah saya minta tadi Efektif mulai besok, mereka untuk coba uh, memberi 1600 ya. Jadi kita akan end to end Jadi Presiden sudah saya laporin kemarin Presiden kasih instruksi, supaya semua dikertipkan ya. Saya akan tertipkan ini Jadi yang macam-macam nanti kita dibahas saja urusan Iya, terima kasih Pak Luhut. Mantap ya. Ya ini yang dibahas Pak Bupati ya. Memang kalau kita lihat kawan, ya beberapa waktu ini harga sawit memang anjlok ya, anjlok dan jatuh bahkan di bawah ada sampai di bawah seribu. Nah kita doakan saudaraku semoga harga sawit naik seperti yang disampaikan Pak Luhut katanya oh, bisa seribu enam ratus kah? mudah-mudahan betul-betul bisa 1.600 ya kan bisa beli 1.600 mudah-mudahan aja kita akan lihat nanti ke depannya sehingga harga sawit, petani sawit ini eh, tidak terlalu lama menderita ya kalau kita lihat-lihat karena saya juga sering dapat informasi dari teman-teman bahwa harga sawit jatuh ini banyak sekali petani yang Ya ibaratnya ini sekarat lah Ya tidak ada untungnya Kalaupun tidak dipanen eh, rugi, dipanen rugi Nyai Shiruba dilema ya Karena harganya di bawah 1000, mudah Di atas 1000 nih Baik yang videonya kawan